Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel 7.0 official, dan di video kali ini seperti biasa, di sini saya akan membaikan video-video video yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja ya si satu persatu berikutnya. Okay, lanjut ke persediaan yang kedua Oke okay, lanjut ke persediaan yang ketiga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 Oke lanjut ke persediaan yang ke -7. <SILENCIO> Oke lanjut ke persediaan yang ke -8 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-9 eh, ke Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-10 Oke lanjut ke peserta yang ke-11. Oke lanjut ke peserta yang ke-12 ya. Oke lanjut ke episode yang ke tiga belas Oke lanjut ke presiden yang ke-14 Oke lanjut ke presiden yang ke-15 ya Oke lanjut ke versi yang ke-16 Oh iya, ini namanya FF Kalau kamu, it's my life yeah. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-17 uh, Kamu suka napaan? Tekan diri aku sendiri hmm. ah, Berarti aku itu gak dihargai Oke lanjut ke episode yang ke-18. Oke lanjut ke episode yang ke-19. Oke okay, lanjut ke versi yang ke-20 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-21 <Sess> Oke lanjut ke versiode yang ke-22 Oke lanjut ke versiode yang ke-23 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-24. Oke okay, lanjut ke verse yang ke-25 ya. Oke okay, sedih mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.